Hari ini kita pengen ngasih tahu nama-nama pinjol yang masih memiliki status hukum yang jelas. Yang masih punya legal standing terdaftar dan berizin di OJK. Dan per hari ini Februari 2023 ya jika kita melihat dari 2 tahun yang lalu sampai dengan hari ini 2023. Aplikasi-aplikasi pinjol yang mendaftarkan dirinya di OJK itu semakin berkurang saja. Itu dengan berbagai macam alasan. Ada yang memang karena banyak yang udah galbay di aplikasi tersebut Sehingga mereka nggak punya putaran modal lagi untuk dipinjamkan kepada kalian Dan ada yang memang tidak bisa mengikuti semua persyaratan yang sudah diberikan OJK Contohnya mereka nggak punya modal sampai dengan 25 miliar Ah udahlah bang langsung saja Apa saja nama-nama pinjol yang hari ini masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Per 3 Februari 2023 Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke, okay, ya, ini dia perusahaan fintech lending yang berizin di OJK per 3 Februari 2023. Kalian bisa melihat nama sistem elektroniknya nanti. Jadi apabila aplikasi pinjol yang hari ini kalian gunakan tidak masuk ke dalam rilis nama-nama pinjol yang akan kita sebutkan maka fix itu ilegal, gak usah dibayar lagi ya, sesuai dengan perintah dari Pak Menko Polhukam RI. Baik, langsung kalian bisa melihat nama sistem elektroniknya di sini ya. Yang pertama itu adalah aplikasi Dana Mas.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 lanjut untuk di urutan yang keenam adalah aplikasi toko modal dan yang ketujuh adalah aplikasi modalku di urutan yang ke-8 adalah aplikasi KTA kilat dan di urutan yang ke-9 adalah aplikasi kredit pintar di urutan ke-10 adalah aplikasi mau cash Oke dari 1 sampai dengan 10 tadi siapa yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran silahkan tulis di bawah video ini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 lanjut untuk di urutan yang ke-16 adalah aplikasi koin peer-to-peer di urutan yang ke-17 adalah aplikasi pohon dana dan di urutan yang ke-19 adalah Sorry di urutan yang ke-18 adalah aplikasi Mekar dan di urutan yang ke-19 adalah aplikasi ada kami dan di urutan yang ke-20 adalah aplikasi ESTA Capital vinttech lanjut untuk di urutan ke-21 adalah aplikasi Kredit Pro dan di urutan ke-22 adalah aplikasi fintech, Di urutan ke-23 adalah aplikasi Rupiah Cepat dan di urutan ke-24 adalah aplikasi Krodo. Di urutan ke-25 adalah aplikasi Indodana. Dari 1 sampai dengan 25 tadi ada nggak yang belum mampu melakukan pembayaran? Lanjut untuk di urutan ke-26 adalah aplikasi Julo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 Lanjut untuk di urutan ke 36 adalah aplikasi Easy Cash. Ada yang belum bayar di aplikasi Easy Cash. Dan di urutan ke 37 adalah aplikasi Pinjam You. Di urutan ke 38 adalah aplikasi Finplus. Dan di urutan ke 39 adalah aplikasi Uang Mi. Dan di urutan ke 40 adalah aplikasi Pinjam Duit.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 Lanjut untuk di urutan ke-66 adalah aplikasi komunal peer-to-peer -peer. dan di urutan ke-67 adalah aplikasi restock ID, di urutan ke-68 adalah aplikasi tanifan, di urutan ke-69 adalah aplikasi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 Dan di urutan ke-76 adalah aplikasi iGrow Di urutan ke-77 adalah aplikasi Danai ID Dan di urutan ke-78 adalah aplikasi Dumi Di urutan ke-79 adalah aplikasi Lahan Sikam Dan di urutan ke-80 adalah aplikasi Kaswa ID Lanjut, untuk di beberapa urutan terakhir ya ini Di urutan ke-81 ada yang belum bayar di aplikasi Kredivest, Ternyata mereka memiliki status terdaftar dan berizin di OJK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 Jadi itulah tadi ya sederet aplikasi pinjol yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Selain dari 102 yang tadi kita sebutkan maka fix itu pinjol ilegal Pinjol yang tidak bisa mengikuti semua peraturan pemerintah melalui OJK Pinjol yang tidak taat, tidak tunduk, dan tidak patuh pada semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Dan selain dari 102 aplikasi pinjol yang tadi kita sebutkan maka mereka ternyata ilegal Oke langsung cek saja aplikasi pinjol yang hari ini sedang kalian gunakan masuk tidak?